Oh ya. Sudah? Enggak, enggak Masuk, masuk dong. Cocokannya. Sudah sudah. ya Buka, buka. <tuk> buka, buka. <tuk> nah. buka buka berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak tuh? 6 teko. Hah? Ada juga paket lain. Berapa banyak? Yang <tuk> lain. Enggak mungkin. Semuanya keluarin. Nanti video kenapa? Keluarin semuanya. Keluarin Bapak, yang sebelah kanan eh. kiri. Hmm? Nanti ku telanjangin nanti suruh orang Enam. cewek nanti. Ada enggak, Pak? Berapa banyak nampu, nih? Eh, berapa banyak nih? Nah, ini berapa banyak? Ini berapa nih? Hah? Ini sabunnya apa nih? Banola. Hah? Apa? Sabu. Sabun. Ini berapa paket? Oke, ini di dalamnya, penuh. dalamnya berapa nih? ada nah, itu sih. Oh, iya. Ini bungkusnya. Ya. Masih ada nak dalam apa mau? Dua paket, satu paket lagi sama. <tuk> sama... Masih jaringan yang. Swere, ya. Dik, paket tadi dik. Ibu nak untuk. Eh, satu. Nanti kita balon. Iya pak, nanti. Iya, pakai bungkus dua juga. Oke. Yang yang tuh ganti yang enggak ada Bisa pak apa boleh baik itu Makan lucu Makan lucu. Betul. Tidak, berapa sudah mengamankan dua orang, yaitu di Pulau Rambai sebanyak tiga paket. Kita akan bawa ke pusat narkoba Polres Kampak. Kita tenanglah, kita tenanglah. Tidak, tidak.